Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat notifikasi untuk mengetahui kapan seorang sedang online di WhatsApp. Untuk contoh, di sini saya akan online di WhatsApp. Dan di sini akan ada pemberitahuan bahwa saya sedang online di WhatsApp. Bisa kalian lihat untuk pemberitahuannya. Nah, seperti ini, Syam sedang daring ya. Nah untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman, silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk bisa mendapatkan notifikasi ketika seseorang online di WhatsApp, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Yansa Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store. Langsung saja kita buka aplikasinya, kemudian klik icon plus yang ada di bagian atas ini, berikutnya pilih aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk nomor telepon atau nomor WhatsApp yang ingin kita ketahui kapan waktu online-nya. Berikutnya, pilih oke. OK. Lalu masukkan untuk nama kontaknya. Bebas ya, nama apa saja bisa. Berikutnya untuk profil akan dibuat dan ini membutuhkan waktu 2 3 menit. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita keluar dan biarkan untuk aplikasi ini tetap saja berjalan. Nah berikutnya ketika orang tersebut membuka WhatsApp-nya maka di sini akan ada notifikasi bahwa teman kita tersebut sedang aktif di WhatsApp. Kita lihat, nah seperti ini, Syam sedang daring. Jadi kita bisa mengetahui kapan dia online di WhatsApp. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui kapan seorang online di WhatsApp. Dan semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.